Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sobat Ahlan, kita bertemu lagi nih di acara yang kalian semua tunggu-tunggu ini -tunggu bersama saya Atalaraka di Ahlan Talks. Alhamdulillah semua dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di mini podcast ini tanpa panjang lebar. Tamu kita hari ini adalah seorang alumni Ma'had Al irsyad yang sekarang tengah menempuh pendidikan di UIM atau yang bisa disebut sebagai Universitas Islam Madinah. Nah, penasaran nih sama orangnya, kesempatan aja nih ya, Ustadz Farhan Fajrul Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlanak. Gimana kabarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. atau apa kabar? Alhamdulillah juga. Syad. Iya iya iya. Sekarang lagi di mana nih? Lagi di rumah siasat ya, kita juga belum bisa masih, balik soalnya. Masih ini ya, masih work from home ya. Masih, ya, masih dari ya. Gimana saat kuliahnya Asad? Alhamdulillah, jadi uh, untuk perkuliahan juga sama ya, kita masih uh, dari rumah nih, masih online gitu. Jadi hmm. anak sekarang uh, semester 1 masuk ke semester 2 di uh, Madinah gitu ya. Anda ngambil Kuliah tuh dakwah usuluddin, ngambil fakultas dakwah dan usuluddin. Nah, ini baru masuk semester dua. kemarin, pas kita semester satu kemarin itu. Uh, Kalo memang masih pandemi gitu jadi belum memungkinkan untuk berangkat gitu. Gitu kira-kira kabar untuk kesan lagi belum ada ya, saudara? Untuk nah, kita masih nunggu nih uh, keputusan resmi. Jadi, ketika rekaman ini dibuat, uh, kabarnya dari pihak kampus udah bakal mengadakan pembelajaran offline nih hudurian istilahnya gitu hmm. cuman uh, dari pemerintah Indonesia dari kitanya uh, masih menunggu nih Apakah uh, sudah dicabut larangan masuknya gitu jadi saat ini kita masih uh, dilarang untuk masuk gitu karena mungkin uh, pandemi kita lagi tinggi gitu ya lagi naik nah yeah. kita masih nunggu itu tuh tapi kalau dari pemerintah Arab Saudi nya sendiri sih udah lampu hijau lah istilahnya gitu um. Ya, harapan sih bisa ke sana ya, belajar offline Ya, <laughs> itu harapan kita semua. Ya, ya teman-teman semua aja. yang udah diterima, juga mahasiswa lama yang udah terlalu lama stay di Indonesia juga rindulah dengan Madinah. Ya, siapa lah yang gak rindu dengan Madinah? Ya, harus hmm. Nabawi di situ. Kota yang mulia, yang diberkahi, langsung belajar dengan Masyai. Jadi kan dirindukan lah, pastinya. Makanya, semoga aja semester depan, semester ini, semester dua ini bisa berangkat, kayak ke sana ya. Insya Allah juga mungkin nuansanya beda ya saya dia belajar online sama offline ya. Iya, jauh lah, jauh. Uh, perasaannya beda gitu ya. Kalau kita secara langsung tentu kita bisa memperhatikan akhlak-akhlak dari masyaikh, kita bisa merasakan suasana yang menuntut ilmu yang luar biasa lah gitu ya. Pasti teman-teman di sini yang mendengarkan ini pasti kerasa lah bedanya gitu ya ketika kita belajar online, ketika kita belajar offline pasti cukup jauh ya uh, perbedaannya iya. gitu. Makanya Ya, tapi kita coba uh, berusaha maksimal, ya. Walaupun online, ya, kita coba uh, memaksimalkan lah apa yang bisa kita maksimalkan. Yang gitu, jadi ya, kita juga, saya juga sebagai apa ya, masih santri gitu, ya, juga ngerasa gimana gitu kalau belajar online. Belajar online ini kurang dapat ya, aja gitu, pemahamannya. Iya. Hmm, ya, iya, ketika kita mau bertanya, ketika kita ya, misalnya berinteraksi langsung dengan guru, berinteraksi langsung dengan teman, itu kan lebih enak gitu, ya, lebih mudah lah untuk pemahaman gitu ya lebih dapat skillnya gitu ya iya, oh ya saat um, kan antum ini kan masih online ya masih apa belajar ini masih online ya uh, untuk yang di um ini biasa antum pasti ada waktu senggang kan ya ada waktu senggang nggak saat kira-kira hmm. kayak -kira. gitu nah menarik nih pertanyaannya antara waktu senggang gitu ya jadi uh, kita coba tarik mundur ke belakang dulu nih sebelum Anda menjawab pertanyaan ini jadi uh, sebelum ana di madinah Uh, anak tuh sempat kuliah di Lipia Jakarta. Oh Lipia Jakarta. Ya, Ana sempat di Lipia Jakarta. Di situ Ana ngambil uh, -al -al -al gitu ya, persiapan bahasa gitu. Nah, waktu itu uh, ketika Ana semester tiga, di situ tuh pengumuman bahwasannya anak diterima tuh di Universitas Islam Adiina. Itu ketika Ana semester tiga di semester Lipia 3 di gitu Lipia. ya. Nah, nah kemudian. Uh, Eralat ya, jadi ada ketika itu semester 2, semester 2, Avan. jadi 14 Oktober 2019, pengumuman karena semester 2. 2, ya, 14 Oktober 2019 itu ketika semester 2 di Lipia. nah saat itu pandemi kan belum bermula ya, kita masih dalam keadaan normal, anak masih di Jakarta waktu itu, masih di rumah kontrakan bareng teman-teman, nah kemudian kita ngurus lah tuh, pergi ke PEPMI, ngurus berkas segala macam sampai akhirnya uh, awal 2020 muncullah pandemi gitu kan ya yeah. muncul pandemi nah di situ kita dikasih dua pilihan tuh sebagai mahasiswa yang baru diterima nih di UIM nih ceritanya Oh, nih. baru diterima di UIM nih ya nah, nah, dikasih pilihan yang baru nah, kita dikasih pilihan nih pilihan pertama kita boleh mulai semester itu semester satu kan dia ya, baru masuk dengan cara hmm. online atau hmm. kita bisa nunda lagi nih satu semester gitu kita kasih dua pilihan tuh. Nunda satu semester. Nah, saat itu Anda coba konsultasi dengan kakak kelas, terus berusaha mencari informasi. Akhirnya Anda memutuskan untuk menunda nih. Anda menunda satu semester dengan harapan semester depannya Anda bisa berangkat kan gitu ya. Itu oh, Jadi iya. itu, Jadi nunda, gitu, nunda satu semester dengan harapan bisa berangkat nih buat semester depannya. Oke, akhirnya itu kan kita pandemi ya. Jadi pembelajaran online di rumah, Anda semester tiga di Lipia. Itu berjalan seperti biasa gitu ya, dengan berbagai kesibukan mahasiswa di Lipia, dengan tugas-tugasnya, dengan segala KBM-nya. Nah, di situ masih ada waktu senggang. Nah, ini masuk ke yang tadi itu. Nah, ketika ada waktu senggang nih di Lipia, karena kan anda ngambil nunda satu semester buat yang di Madinah ya. ya. Nah, jadi di situ kan masih ada waktu kosong tuh, masih waktu kosong. Nah, di situ anak mengisi waktu kekosongan anak dengan uh, mencoba sesuatu yang bermanfaat gitu. Apa gitu kira-kira gitu. Anak coba berpikir. Uh, ternyata anak mempunyai uh, hobi gitu ya, passion juga dalam hal menulis gitu. Nah hmm. di situlah akhirnya anak menemu celah, menemukan celah nih. Oh dulu kan anak pas di pondok ikut organisasi ya, uh, organisasi ahlan gitu ya. Oh, nah, ya, ya sebagai reporter. Jadi ada relate lah, ada hubungan gitu ya dengan kepenulisan. Yeah akhirnya anak, gimana nih anak cari cara gimana caranya agar anak bisa menulis dan itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu apa yang anak tulis hmm. akhirnya uh, anak ngelihat nih peluang di Instagram gitu ya, awal mulanya jadi pas saat itu awal-awal 2020 lagi trending tuh istilah uh, microblog gitu ya mungkin teman-teman microblog ya microblog jadi simpelnya microblog tuh uh, tulisan singkat gitu ya yang disusun dalam beberapa uh, Postingan foto atau disebut karusel gitu ya nah, oh. Jadi mungkin teman-teman kan sering tuh ngeliat tuh sekarang di Instagram Ada postingan isinya teks Kita swipe geser ke kiri, geser ke kiri Nah itulah postingan mikroblog. Nah dari situ awalnya gak tahu juga tuh uh, Masih ya kosong lah, gak ada gambaran kan ya Namanya juga kita lulusan Pondok kan gak ada iya, belajar Instagraman -Instagram ya Gak ada belajar ya gitu-gitu kan mikroblok mikroblog kan gak ada gitu ya Akhirnya iya, anak coba belajar nih uh, Apa ya kira-kira yang bisa anak Gimana nih caranya supaya Anda bisa belajar gitu kan uh, tentang microblog ini? Akhirnya naik ikut hmm. kelas, jadi ada kelas oh. online gitu ya, e-course uh, dari Nico Julius tentang gimana sih caranya mengembangin Instagram organik gitu. Gimana caranya kita uh, bisa nih memaksimalkan Instagram kita buat konten uh, lah, istilahnya gitu. Nah, dari hmm. situ Anda belajar, akhirnya Anda uh, ketemu satu titik. Oh, ini bisa nih, uh, Anda maksimalin di sini gitu kan, maksudnya di microblognya ini. Ah, uh, di microblog ini bisa. Ana, oh maksimalkan nih di sini. Ya udah akhirnya uh, anak coba awalnya juga bingung ya namanya kita sebagai pemula yang ya, gak tau awam apa, sih ya. Awam itu na namanya awam tuh pasti bingung di awal tuh hal yang normal gitu. Jadi kalau ada yang merasa bingung itu emang wajar semua orang gitu gitu ya. Iya, semua iya. kan bermula dari ketidaktahuan kan gitu. Sama start kita start, start dari bawah juga gitu. Tapi setelah anak mencoba ternyata anak merasa oh ini nih sesuatu yang bermanfaat gitu. Oh ini sesuatu yang anak suka gitu. Ini menyenangkan ya, gitu. Ya, nyaman gitu ya, ya nyaman, nyaman. Gitu. terus gitu ya. ya pengen pengen lakuin terus menerus gitu akhirnya uh, cukup berkembang lah ya cukup berkembang hmm. sampai di satu titik uh, ana mendapatkan uh, banyak tawaran lah ya mulai dari bisnis terus dari pembicara hmm. dari situ tuh uh, oh ternyata di sini potensial gitu Anna ngeliat di sini sesuatu yang bisa kita kembangkan bisa kita uh, bahkan bisa nyari kehidupan juga di sini gitu maksudnya kalau hanya anda, dengan microblogging tadi ini iya, ya. hanya, hanya dengan itu gitu ya awalnya iseng-iseng tapi ternyata setelah kita dalamin ternyata ini banyak nih uh, manfaat yang orang nggak tahu kalau sebelum mencoba gitu nah di luas juga berarti saya nah di sini memang dunia yang cukup luas nah gitulah jadi di ya ceritanya uh, ana memanfaatkan waktu kosong Ana ketika uh, di Lipia tadi ya semester 3 gitu masih kosong gitu nah itu tuh ana mulainya tuh gitu nah Uh, Mikroblogging ini kan karena Ustadz ini ya apa dari uh, dari pesantren juga kan hmm. dari pesantren terus kan mungkin bu, bukan mungkin sih ya banyak kali ya di luar sana tuh yang tertarik gitu pengen nyoba tapi waduh biasa nih kan microblogging ini kan kayak isinya paling foto kah foto ke atau mungkin uh, entah itu hanya gambar segala macam kan saat ya nah kalau untuk hmm. santri ini kan kadang ada orang kayak, duh, saya santri gitu, masa umum lagi ini gimana sih? kan agak kayak gimana gitu rasanya, isinya agama gitu, takut dihujat orang gitu. Karena ada beberapa santri yang ngerasa kayak, aduh, dari pondok, keren sih, pengen nyoba kayak gini tapi mau mulai dari mana gitu. Nah, menarik nih. Jadi kita coba memposisikan diri di, di sebagai orang yang benar-benar awam gitu. Jadi anak memposisikan diri sebagai santri yang benar-benar awam. Jadi kan anak pernah di posisi itu gitu ya. Sebelum mana yeah. di posisi saat ini, anak benar pernah di posisi, aduh, ini gimana ya cara mulainya? Yeah, gitu ya. Yeah, aduh, ini uh, kalau anak ngeser ngeser agama nanti kan banyak orang lebih pintar dari anak. Ngapain anak ngeser ngeser? Yeah. Nanti takutnya ini takutnya itu, nah gitu ya. Jadi itu per, itu pemikiran-pemikiran itu sangat wajar di. Kepala-kepala kepala kita yang belum memulai gitu, mungkin melihat hmm. tahu ya pernah melihat, cuman uh, gimana caranya gitu, gimana memulai ini gimana semua? Cara mulainya itu, sir? gitu. Yang penting itu kan gimana startnya kita, gitu. how to start gitu, gimana cara kita memulai. Yeah. Nah tips dari anak ini bisa dicatat mungkin teman-teman di sini semua yang mendengarkan juga. Yang pertama, temukan why factor kita, alasan kuat kenapa kita harus memulai gitu. Jadi kita sebelum memulai sesuatu kita harus tahu alasannya gitu. Kita harus hmm. punya alasan yang kuat untuk memulai itu gitu. Nah, Anna sedikit ngasih gambaran ya. Uh, alasannya mungkin bisa uh, sedikit memberikan gambaran. Tentunya alasannya beda-beda ya, setiap orang ya. Yeah. Cuman kalau alasan dari Anda yang cukup mendasari ini, jadi kan kita sama-sama tahu ya kita hidup di dunia ini sementara gitu ya. Dan kita nggak mungkin hidup bisa sampai lama-lama yeah, lama, kan nggak. mungkin kita. lama ya. Sebenarnya. Bakal ada satu titik di mana kita meninggalkan dunia ini. Bakal ada satu titik kita meninggalkan gitu. Iya. Yeah. Nah ada satu cara supaya amalan kita ini terus berkesinambungan gitu, bahkan ketika kita udah meninggal gitu kan. Nah, salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kan bisa, ibaratnya ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, eh, raga kita udah nggak ada di dunia ini, jasad kita udah ditelan tanah, tapi ilmu kita masih ada, itu akan terus mengalir pahala buat bisa kita, kan kita. Masih di masih dikenang. Karena konsepnya, Umur karya seseorang Boleh jadi lebih lama dari si pengarang karya ya, uh, kan? Iya Iya, kan? benar banget saat. Ketika kita melihat buku-buku ulama Kita lihat buku Ibnul Qoyim contohnya Buku Ibnul Taymiyah Itu pengarang-pengarangnya penulis-penulisnya udah udah wafat uh, gitu Tapi karya-karyanya -karya kekal abadi gitu Nah disitulah anak coba berpikir Ketika anak coba menulis Itu anak mengartikan menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu uh. Jadi kita Benar-benar ya, jadi kita santri ya, notabene yang belajar agama. Kita udah uh, dapat amanah lah, kita pernah uh, belajar qalallah, qalallah rasul, ala fahmi salaf, kan gitu. Kita hmm. udah udah dapat pemahaman yang benar nih, tinggal gimana caranya kita uh, menyampaikan ilmu tadi gitu, ke kalaya yang lebih luas gitu ya. Jadi itu itu y-faktornya gitu yang pertama. Hmm. Jadi itu bisa jadi amal jariah lah gitu ya. Yang kedua y-faktornya, bayangin ya, Ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ngerjain gitu. Bayangin aja tuh gitu. Kita ngajak orang nih, oke, okay, misalnya hal sederhana deh. Kita ngajak orang puasa sunnah. Kita share nih di mikroblok kita, kita share nih di Instagram kita nih. Bayangin aja ada 10 orang aja, itu ngikut puasa dari kita. Itu kita dengan share itu dengan jempol kita itu bisa ngajak, bisa dapat pahala 10 orang yang tadi gitu. Bayangin tuh. Dari situ aja itu ya. Nah. Bisa ngerau pahala juga saya bisa ngerau, bisa, iya. bisa, nger, bisa ngerau pahala itu sepuluh Kalau ya. bayangin kalau 10.000. Yes. Jadi uh, itu hal yang luas Nah, di ya. Jadi start kita mulai dari why factor kita nih alasan kuat kenapa kita mulai. Nah, kemudian setelah kita uh, ketemu nih alasan yang kuat, why kan tadi? Kedua, yeah. who. Siapa? Jadi kalau jangan how dulu who? who dulu, siapa dulu, bukan. Jadi di sini maksudnya siapa ini kita cari role model kita, orang yang pengen kita tiru gitu. Orang yang bisa jadi sosok inspirasi kita, misal kita ngelihat, oh ini kayaknya Anda bisa nih, niru konsep ini nih, gitu. Kita cariin hmm. sosoknya nih, orang yang udah berhasil di bidang yang kita ingin berhasil, gitu. Itu itu konsep-konsep banyak hal sih bisa kita terapin konsep ini, gitu ya. Jadi kita lihat uh, siapa nih yang udah berhasil di bidang yang kita ingin berhasil. Mungkin contohnya kalau mau belajar, kita pengen belajar tauhid, nih, siapa nih orang yang udah bela uh, sukses belajar tauhid nih? Kita lihat dulu siapanya gitu. Siapa nih yang udah berhasil di mikro blogger nih? Di Indonesia gitu atau siapa nih kakak kelas yang udah berhasil di microblogger nih misalnya gitu ya siapanya dulu. Kita pasti nah, ngambil contoh dari orang-orang yang udah nah, sukses ya udah di atas kita iya, gitu ya. Iya kita tinggal tinggal menapaki langkah mereka gitu karena mereka udah duluan terjun udah istilahnya udah udah punya pengalaman kan gitu. Iya. Nah kalau anak pribadi waktu itu anak nyari role modelnya waktu itu kan masih sedikit banget ya sebelum banyak yang main di mikroblogger karena orang luar negeri tuh anak ngeliat hmm. oh ini kayaknya desainnya bagus nih Konsepnya warna kuning dulu, jadi kalau teman-teman ngeliat Instagram Ana tuh di awal-awal tuh anak dominan warna kuning tuh, nah itu kan sebenarnya ngikut tuh, ngikut uh, dari yang orang luar negeri tuh gitu, jadi anak ngeliat, oh, teksnya gak terlalu panjang gitu, jadi uh, teksnya sedang, terus judulnya tuh besar, gitu-gitulah kita perhatikan secara detailnya tuh si sosok tadi gitu. Nah setelah kita ketemu Wu tadi, uh, role modelnya istilahnya gitu ya, Lalu kita tiru, baru how, bagaimana caranya Gimana sih cara mulai mikroblog? Gimana sih pakai softwarenya? Gimana sih nah, gimana gimana itu di cara kita ngelaglasinnya gitu. ya Soda. Nah, gimana kita kita misalnya gimana cara kita start nulis pakai aplikasi apa? Pokoknya gimana -nya itu. Nah. Kalau ana karena ana nggak mau uh, caranya itu ana nggak mau coba sendiri gitu, ana ikut kelas gitu. Jadi ana buat how-nya itu ana ikut kelas. Jadi shortcut lah istilahnya ada guru yang ngajarin kita kan gitu. Gimana nih cara nulisnya? Gimana cara riset hashtag misalnya? Gimana cara Cari konten yang relevan gitu, itu tuh ada ilmu ilmunya semua. Nah, akhirnya Jadi, ada yang itu. siapa? kira-kira dulu, Niko Julius. Ada namanya Niko Julius, Nico Julius. Julius. Jadi, itu, uh, beliau, um, dia bet. tuh orang luar ya, orang luar negeri ya. Nah, ini orang Indonesia, oh, uh, Indonesia. cuman dia umum gitu ya, bu bukan konteks agama. Cuman kan kita bisa adaptasi ya, ilmu-ilmu hmm. dunia dia. Bisa kita sortir lah, gitu. mungkin ada yang ada yang relevan, ada yang melanggar syariat atau enggak, kita bisa sortir. Tapi ilmunya bermanfaat kalau anak melihat dari uh, situ. Gitu, anak banyak mengambil faedah dari situ. Nah, itu yang ketiga ya. Kita nyari hawanya, baru yang keempat start. Nah, gitu bedanya orang yang mimpi besar sama orang sukses itu di start di aksi gitu ya, jembatan antara mimpi dan kesuksesan itu di aksi gitu. Kadang orang cuman, anak mau, anak mau, ana mau, tapi nggak mulai-mulai gitu." mereka oh, prosesnya sedih, ada prosesnya. Nah, iya, ini mulai aja dulu dengan segala kekurangan, dengan segala alat yang udah mulai bakal ada jalan di situ. Bakal banyak, kemudian, kemudian setelah kita harus mengevaluasi sehingga jadi lebih baik. Kan gitu, jadi mulai aja dulu. Nggak usah takut salah, udah mulai gitu. Uh, seadanya mulai aja dulu. Yang penting posting dulu konten pertama gitu. Bismillah, bisa gitu. Kita belajar seharusnya sesuai terus yang kita Iya, learning by doing, kita gitu. jadi apa belajar sambil melakukan, kan? Gitu, jadi mulai. Nah, itu yang empat poin tadi yang uh, coba Anda rangkum. Gimana nih, dari sudut pandang orang yang awam mau mulai uh, lah istrinya gitu? Nah, itu yang empat poin tadi yang bisa disampaikan. sampaikan. Nah, Zat, uh, dalam microblogging ini sama berarti ya, sama carousel ini, apa berbeda, Zat? Nah, microblogging ini kita sajikan dalam bentuk carousel, dalam gitu. bentuk carousel. Nah, kita punya tulisan nih. Nah, di tulisan slide 1 judul gitu ya. Nanti slide 2 tulisan, slide tiga slide 4 itu tulisan gitu. Jadi kita bikin aja dulu tulisan di Word, di Notepad, di catatan atau dimanapun lah Kemudian baru kita jadikan karusel tadi gitu. Baru karuselnya kita upload. Sesimpel itu sebenarnya. Caranya sesimpel itu. Cuman kan kalau kita udah sampai dapat tawaran ya. Iya, benar makanya. Jadi sebenarnya usah dibikin ribet. Bikin simpel aja dulu, gitu. Nanti kalau yang ribet-ribet, nantilah. Yang penting kita sederhana aja dulu. nulis terus bikin crosswalk, upload selesai Dan gitu. Nanti tinggal evaluasi, evaluasi, evaluasi gitu. Iya, Terus Seth, uh, dalam microblog ini penting enggak sih, Seth? milih tema nih, Nah, dalam penting kan temanya Seth? Nah, penting banget gini ya. Jadi, teman-teman semua nih, ketika misalnya belum memulai, anak saran kan gitu ya. Jadi, uh, sebaiknya itu fokus ke satu topik pembahasan gitu. Satu topik pembahasan, jadi istilahnya itu niche lah, gitu ya. Niche itu artinya uh, topik tertentu, tuh, gitu. Misal, ada orang yang memang fokusnya di Al-Qur'an, gitu ya, udah bahas Al-Qur'an. Ada orang yang fokusnya di uh, tauhid, misal, atau fokusnya di fikih, atau fokusnya di tajwid, atau apalah. Jadi ada fokusnya gitu. Jadi, kan kalau kita perhatikan akun-akun yang uh, fokus pada satu pembahasan tertentu, contoh misal uh, hafal Quran gitu. Jadi, dia fokusnya cuma motivasi hafal Quran itu, dia uh, perkembangannya lebih cepat gitu perkembangannya oh, lebih cepat daripada campur-campur saja ya. daripada yang campur-campur gitu, campur-campur itu jadi kurang fokus dia. Nah, itu ya di situ jadi uh, coba dipilih Tunisia tertentu gitu. Kemudian untuk topik kita menyesuaikan gitu ya. Kita harus tahu nih uh, medan dakwah kita. Kita kan ada belajar juga ya di pondok teman-teman semua yang mendengarkan ini dari kalangan santri pasti nanti uh, ketika udah kelas 2 IM, kelas 3 IM kita bakal belajar topik dakwah gitu ya. Ya, dakwah. Ya, kita konten tetap ada batasan-batasan syariat, gitu. Ya. Ada batasan-batasan syariat. Ada koridor-koridor yang harus kita jaga, gitu kan? Nggak enggak setiap uh, ilmu itu bisa kita sampaikan ke masyarakat umum, gitu ya. Jadi soalnya kan hmm. ketika kita di pondok nih, kita nih homogen, kita nih seragam lah, sepemikiran semua. Tapi ketika di luar itu kan pemikiran ber beragam ya, beraneka macam ya, hmm. heterogen gitu, berbeda-beda. enggak nah, nggak mungkin konten itu tanpa kita filter gitu. Jadi semau kita nggak nggak harus kita filter, kita sesuaikan dengan Audiens kita, ya. hmm, kita lihat audiens kita. Contoh misal kalau anak, audiensnya itu anak muda gitu. Anak bisa bisa anak kasih konten yang kira-kira relate nih buat anak muda nih. Kira-kira anak bu, anak muda nih butuh apa gitu. Nah itulah kita sesuaikan konten buat mereka gitu. Itulah buat penentuan konten gitu ya. Oh ya, Sat. Uh, tadi kan antum bilang kan antum ngambil warna kuning ya, ngambil warna hmm. kuning kan untuk hmm. uh, apa? Microblocknya. Hmm. Berarti pemilihan warna ini termasuk penting juga saja Nah, penting banget. Jadi, kita harus menciptakan karakter gitu ya. Karakter uh, pada microblog kita gitu, pada Instagram kita gitu. Kita harus punya karakter tertentu gitu. Hmm. Sebenarnya ditanya ap apakah anak suka warna kuning atau enggak? Jawabannya enggak gitu. Anak sebenarnya enggak terlalu suka-suka banget. Kurang cuman, suka saja. Ya, maksudnya biasalah gitu, bukan yang enggak suka aja, biasa aja. Ada warna yang warna lain yang lebih enak suka. Cuman ketika anak perhatikan ternyata ini unik gitu. Ini unik, maksudnya sedikit lah yang pakai warna sejereng itu gitu. Itu anak-anak lihat dari sisi itunya. Jadi, orang lebih mudah ingat gitu ketika uh, kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik kita bisa jadi yang unik kan gitu ya, simpelnya kaidanya ya. nah itu anak-anak insert sisi itunya gitu jadi oh ya udah nggak apa-apa toh uh, good looking juga lah enak lah buat dilihat enak buat dibaca gitu kan ya akhir, akhirnya nentuin itu nah itu uh, penting tuh kita nentuin uh, warnanya mau mau warna apa terus jenis fontnya apakah mau yang uh, tegas atau apakah yang mau yang standar aja gitu ya kalau anak uh, fontnya yang anak pakai font tegas gitu ya jadi kayak uh, Kurus, kurus, terus tinggi, tinggi gitu ya. Jadi, uh, kayak gitu tuh pemilihan font gitu ya. Nah, itu tuh perlu dipikirkan juga. Cuman, kalau buat awal sih, menurut Ana, jangan habis konsentrasi kita ke hal-hal seperti itu gitu. Takutnya nanti kelamaan mikir hmm. itu enggak start mulai-mulai. Yang penting hmm. udah mulai aja dulu. Ana soalnya dulu pas di awal-awal, Ana belum, belum punya satu warna itu. Ana masih apa gitu ya, random banget lah. Kalau dilihat postingan awal-awal tuh masih, masih campur-campur ya. Campur-campur ya, gitu ya. Iya, ya, masih mix gitu gambarnya pun mix aja. Yang penting udah mulai aja dulu gitu kan ada yang bilang mulai aja dulu pasti ada jalan kan gitu ya, Oke <laughs> <laughs> moto ini ya, moto brand itu. <laughs> uh, kalau dari yang, anda kan, kadang, anda kan juga ngeliat ya, kadang mikroblok mustatnya mm. kan, mm. isinya kan konten islami ya. Mm. Nah, uh, kalau untuk mulai nih, konten islami, yang menarik kira-kira apa? Yang bisa diterima secara umum, yang bisa diterima secara luas gitu. Nah, menarik nih. Jadi, ketika kita bahas tentang konten, apa kira-kira konten yang diterima, kita perlu lihat nih kondisi masyarakat kita. Nah, inilah di sini kita perlunya riset gitu. Kita perlu melihat hmm. uh, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan audiens kita gitu. Jadi, kita juga bukan, bukan sekedar apa yang kita pikirkan kita sajikan, enggak. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi market istilahnya Kita perlu uh, menyesuaikan dengan kondisi audiens kita gitu. Mereka sedang butuh apa nih? Uh, keresahannya apa nih? Mereka lagi ada masalah nih itu yang kita sesuaikan. Kemudian catatan pentingnya kita juga perlu melihat topik bahasan yang kita bahas gitu. Pastikan kita itu mengerti dengan apa yang kita bahas, jangan sekedar ikut-ikutan aja gitu. Kitanya sendiri enggak ada ilmu di bidang itu, gitu. Yang penting asik, yang penting rame, lagi viral kita ikut bahas enggak, enggak kayak gitu. Takutnya ditanya kita malah bisa jawab. Nah, gitu makanya kita pastikan yang kita sampaikan udah kita ilmui gitu, udah kita pelajari, minimalnya udah kita baca-baca dari kitab ulama, dari situs-situs yang terpercaya, itu minimal itu itu gitu ya. Kita sudah mengilmui. Terus yang kedua, jangan bahas yang sesuatu yang antum tahu itu sensitif gitu. Jangan hmm. tahu, ketika antum bahas itu, bakal banyak hmm. orang yang belum siap gitu. Hmm. Buat kericuhan saja ya, jadi... malah malah buat kericuhan gitu. Buat orang belum siap menerima materi-materi yang terlalu berat itu gitu. Jadi yeah. antum tinggal lihatlah uh, kondisi audiens. Nah, itu makanya yang penting kita buat konten tidak nggak tutup mata. Yang penting, oh, udah belajar ini belajar itu langsung sampaikan enggak Kita perlu lihat dulu nih, kondisi audiens kan murah atau ahwal ilmu nih ya kalau kita belajar di ya. pondok dulu ya gitu ya. Nah, itu kita perlu memperhatikan kondisi audiens buat konten kita. Dan set kalau boleh tahu udah berapa lama nih dari waktu senggang yang awalnya nunggu satu semester ini sampai sekarang dalam micro ini? Nah, eh, Ana mulai sebenarnya itu bulan Mei 2020 gitu. Oh. Jadi, oh. Eh, Ana mulai itu udah sekitar satu tahun ya, cuman... Uh, mulai aktif itu di bulan Juni gitu. Ana memang bikin target, ana, uh, nge ngepush diri anak supaya bisa kon satu hari satu mikroblok, gitu, satu hari hmm. satu tulisan. Dan itu itu berjalan kurang lebih sekitar lebih dari 60 hari. Gitu. Jadi ana memang memacu diri anak supaya konsisten gitu ya. Kita kan uh, update tiap hari saja. Uh, uh, uh, konsisten itu perlu dilatih gitu. Itu enggak nggak lahir gitu aja gitu. Maksudnya konsisten itu kan perlu dibiasakan, dipaksa gitu ya. Hmm dipaksa dipaksa terbiasa kan gitu nah itu anak dipaksa anak maksa diri anak sendiri pokoknya e, gimana caranya anak posting satu satu hari satu konten gitu nah itulah kira dalam 60 hari itu lebih ya 60 hari lebih gitu anak posting satu hari satu mikroblok gitu dan alhamdulillah berhasil dan terasa juga eh, terasa efeknya gitu. terasa efeknya nah itu di situ tuh karena nah, sampai sekarang ya sampai sekarang anak uh, masih terus berlanjut nah sekarang tuh anak konsepnya udah beberapa kali coba ganti konsep gitu ya. jadi hmm. anak udah udah coba uh, mencoba lah konsep-konsep baru yang pertama anak memang mulainya di microblog gitu ya yeah. ketika anak mulai di microblog anak juga menikmati terus memang hasilnya juga bagus uh, masyarakat menerima sejauh ini nggak ada terlalu kendala yang terlalu berarti lah kemudian mencoba konsep yang kedua gitu anak coba konsep podcast gitu ya podcast di situ uh, anak mengangkat kisah gitu ya judul, pod, uh, judul podcastnya kisah kamu gitu Nah, di sini karena anak melihat setiap orang itu pasti suka dengan cerita gitu. Setiap orang itu ketika disampaikan cerita yang ada hikmahnya itu mereka bisa lebih melekat gitu dengan faedahnya yeah. gitu. Nah, di situ anak coba ngangkat kisah-kisah nyata dari orang-orang yang uh, punya kisah menarik. Contoh kisah pengalaman hijrah, kisah masuk sekolah, mm. apa kisah-kisah yang menarik. Nah, itu anak coba angkat di situ. Dan anak menikmati juga hal itu dan responnya juga cukup bagus gitu kan. Nah, itu anak coba uh, konsep podcast. Mungkin coba teman-teman nanti ngelihat aja ya, di Instagram anak coba dilihat. Itu di awal-awal anak coba konsep itu yang kedua. Eh, yang ketiga anak coba konsep live gitu ya, jadi anak coba live Instagram. Nah di sini lah nah, networking ya, bangun bangun komunikasi, bangun jaringan dengan orang-orang yang pengen anak kenal gitu. Hmm. Karena ada yang bilang ya, your network is your network gitu ya. Network yeah. networkmu adalah kekayaan bersih. Jadi ya sebagai kita, semakin sering kita membangun networking ya, sebagian banyak jaringan kita, semakin banyak ilmu, semakin ya banyaklah pintu-pintu rezeki yang bisa kita dapatkan kan. Di situ anak nah, coba konsep live, anak coba interview orang, ngobrol sama ketua PPMI, ngobrol sama Mirians, yeah, yeah. ngobrol sama, ya, ya, ya. ya, jadi banyaklah orang-orang yang sebelumnya anak nggak bisa ngejangkau dengan anak mau mulai sebagai mikroblog, anak bisa jangkau mereka nih, gitu. Nah, itu anak coba konsep uh, konsep live, terus yang keempat, nah ini yang terbaru nih, anak coba konsep uh, IG reels, gitu. Jadi kita baru baru, oh iya, ya, baru, baru ya, baru launching di Indonesia kemarin ya, beberapa beberapa yang lalu. Anak coba nih sekarang di sini nih, anak coba. Uh, gimana nih perkembangannya jadi uh, coba adaptasi lah ya coba adaptasi hmm. itu kalau cerita tentang konten Allah gitu ya. Nah Zat, selama setahun ini kan tadi mulai percobaan terus update setiap harinya hmm. nah eh uh, nggak mungkin kan Zat selama setahun ini tuh nggak ada cobaan gitu Zat Oh iya ada challenge-challenge gitu hmm. itu gimana Zat kayak misalnya kan pasti ada rasanya kita aduh udah habis ngobrol begini ada saatnya kita jadi males, jadi aduh nggak mau ya, jadi ketika kita berbicara tentang kendala ya, dalam setahun ini tentu kendalanya sangat banyak gitu ya kita bisa bedah kendalanya itu pertama dari segi materinya gitu ya kita hmm. tahu ya yang ana bahas ini adalah hal yang bernuansa Islam gitu ya ketika kita bahas sesuatu yang berkaitan tentang agama itu tentu yang harus kita sampaikan itu sohi gitu kan ya benar gitu harus bener ya, nah, fata, iya, itu ada tantangan tersendiri bagi anak gitu. Anak harus belajar lagi, anak harus melihat rujukan lagi, dan itu enggak gampang gitu. Karena kan namanya semangat belajar tuh naik turun gitu ya, yeah. semangat belajar tuh enggak mungkin kita naik terus, enggak mungkin kita semangat. terus, enggak ya, kan kan ada naik, ada naik, ada naik, ada naik ada turun. Nah, ketika anak turun nggak mungkin anak memaksakan sesuatu yang belum anak ilmunya gitu. Jadi anak ini ana adalah dalam posisi anak harus upload nih kan hmm. konten agama gitu ya. Sedangkan anak lagi belum belajar gitu hal itu. Kan nggak mungkin anak paksakan kan gitu. Jadi hmm. anak harus harus cari cara lain, cari konten lain yang anak udah ngerti gitu. Itu yang tantangan. Itu harus expert gitu. dalam hal itu ya. Ya, yang kita ya nggak mesti expert itu banget lah. Pernah belajar lah gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan hmm. hal itu. Itu yang pertama yang kedua. Ketika kita udah memposting sesuatu, ada aja kan ya, maksudnya feedback dari orang lain gitu. Hmm. Kita nggak pernah tahu isi kepala orang lain itu gimana uh, merespon tulisan kita gitu ya. Nah pernah suatu ketika. Uh, anak melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi, posting kan nggak mungkin ya ketika kita melakukan sesuatu yang kita baru melakukan itu tanpa salah, kan nggak mungkin, ya? Iya, nggak mungkin. Nah, itu pasti ada kesalahan, gitu. Dan anak memang anak akui, ternyata benar, itu. Jadi, ada sedikit kekeliruan, bukan fatal sih, maksudnya ada sedikit kekeliruan, anak diingatkan, oh iya, gitu. Dan akhirnya, anak arsipkan lagi postingan itu, anak update dengan sesuatu yang udah anak perbarui, gitu. Itu, oh. itu juga salah satu kendala, sih, menurut anak. Kemudian, kendala yang lain, kita uh, menghadapi pertanyaan orang dari... Uh, berbagai latar belakang ya jadi misalnya ada aja yang nanya ke kita tentang hal-hal agama di sinilah kita perlu berani menjawab aku tidak tahu gitu ya jadi jangan sampai kita ngerasa oke anak share konten agama anak tahu segala hal enggak kita ilmu tuh tiga ya kalau Allah kalau Rasulullah kalau adri gitu ya ya udah ngomong aja udah aku enggak tahu kan gitu anak Allah alam ya anak belum belajar gitu nah itu salah satu tantangan tersendiri gitu tapi kalau memang anak tahu anak coba bantu jawab gitu cuma kalau memang anak nggak tahu udah Allah alam anak paksa itu termasuk kendalanya Kendala yang sering terjadi juga, istilahnya itu writer's block gitu, jadi ketika kita menulis sesuatu ngeblank gitu. Oh, jadi kita mau udah depan laptop nih mau ngetik apa tapi ngetik ngeblank gitu, nah itu tuh sering itu kayak gitu. Apa yang harus, harus Anda tulis ya? Nah itu solusinya setelah Anda pelajari uh, writer's block gitu ya istilahnya. Ya udah, kita enggak usah nulis, udah istirahat aja gitu, tinggalin gitu. Ya, ya. Tidur dulu, apa enggak usah dipaksa gitu. Gak usah dipaksain ya Ya, pokoknya otak kita kalau kita gak bisa, gak, lagi enggak jalan nih, ya udah, skip aja gitu. Jadi nanti istirahat dulu kayak jalan-jalan dulu atau apalah cari referensi yang lain ya. cari ide segala nah, itu udah kita itu sih kalau kendala-kendala yang anak hadapi ya gitu ya yang paling bagi waktu juga ya gitu misal anak lagi kegiatan di luar anak ngepost diri anak harus uh, ngepost satu konten gimana caranya anak uh, bisa ngatur-ngatur waktu lah gitu ya nyari-nyari waktu kosong gitu ya buat uh, ngepost konten gitu itu sih uh, kendala yang anak hadapi tapi sejauh ini anak menikmati itu semua gitu ya karena menikmati ya iya karena itu kan berproses ya maksudnya Uh, anak senang juga dengar feedback dari teman-teman banyak yang terbantu hmm. terus itu jadi bensin tersendiri lah buat para konten creator gitu makanya teman-teman uh, ketika ngelihat konten sesuatu itu ketika kita memberikan apresiasi ke sang pembuat konten itu bakal memberikan Membaw energi tersendiri iya ya, itu bakal memberikan energi tersendiri kayak bensin lah istilahnya buat para konten creator gitu oh ternyata setelah narasakan ya memang benar gitu hmm. ketika ini bukan kita maksudnya mencari apresiasi enggak kita bukan mencari-cari itu maksudnya cuman ketika ada nih yang mengapresiasi itu kayak Oh, gitu loh, kayak ada semangat gitu. Terus kita juga lebih terbuka kali ya, Sad, dengan komentar oh, iya, dengan orang iya. Gitu. Oh, iya, iya. Kadang banyak komentar-komentar uh, yang membangun kita gitu kan, saran saran yang membangun, sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi kan dengan saran-saran dari mereka kan gitu. Berarti ini kan saat dengan vlogging aja banyak sih ya manfaatnya kita mulai dapat <laughs> uh, tawaran, terus banyak juga banget <laughs> orang, Banyak banget ya. Oh, iya, Kira-kira apa lagi nih Sad, yang apa namanya? Benefit dari kita mulai microblogging, nah, anak bongkar-bongkar aja lah ya. Bongkar-bongkar dapur nih, jadi sekarang teman-teman, ahlan spesialnya. Jadi, ketika anak mulai microblogging, tiba-tiba ada yang menghubungi anak nih dari perusahaan lah gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan internasional gitu kan, anak kaget juga gitu. Jadi, dia ngelihat konten anak ini kan bahasanya agama gitu ya. Hmm. Terus, perusahaan ini, anak nggak usah sebutlah namanya, dia pengen juga tuh dibuatin kayak gitu tuh. Gitu. Oh. Jadi singkat cerita Nah dibayar di kontrak tanda tangan kontrak ya nominalnya cukup besar ya mungkin 10 kali lipat gaji khidmah mungkin ya oh, jadi, <laughs> uh, Alhamdulillah gitu jadi anak dari situ aja gitu udah dapet gitu kan itu satu titik tuh belum titik-titik yang lain gitu misalnya ana, diundang jadi uh, pembicara di beberapa event gitu ya misalnya ada hmm. di Universitas gitu buat sharing-sharing bareng gitu kan ya. ada dari pondok juga gitu kan terus ini ya, termasuk acara ini termasuk gitu, acara gitu, ini kan. tadi terus ya gitu, ana bisa uh, networking dengan orang-orang yang pengen ana kenal gitu. Jadi ada dulu ada tokoh-tokoh yang rasanya kalau ana nggak mulai mikroblog ini, ana nggak mungkin dibales gitu DM ana gitu, nggak mungkin gak dia mengrespon. mungkin di notis gitu. ya sama mereka. nggak ya, mungkin di notice sama mereka. Tapi sekarang justru ana bisa kolek bareng dia, bahkan bisnis bareng gitu ya. Jadi yeah. itu jadi sisi benefit lah menurut ana gitu kan. Terus ketika ana uh, bikin karya, misal ebook atau misal ana uh, bikin kuis itu. Ketika Anda mau publish ke publik, itu lebih mudah, gitu. Jadi, udah ada audiensnya, gitu. Orang-orang udah bisa menerima hasil karya Anda, gitu. Udah hmm. ada yang menikmati karya itu. Nah, itu tuh benefit benefit kayak gitulah yang uh, Anda dapatkan. Apalagi sebenarnya yang utamanya, yang kalau anak pribadi sih, bukan sisi itu yang utamanya sih, lebih ke... Pembelajaran gitu, jadi Pembelajaran. anak tuh mau nggak mau anak belajar dengan apa yang anak buat gitu. Jadi misal anak membuat, berjalan ya. gitu, iya anak belajar gitu. Jadi anak belajar misal anak belajar uh, suatu topik tentang tauhid. Ketika anak sharing itu ilmu lebih lengket dibandingkan kalau anak gak sharing itu gitu. Iya jadi, hmm. jadi kita ngajarin orang tuh bener-bener teknik belajar yang terbaik gitu loh. Jadi iya misalnya kita tahu suatu lebih gitu. jadi, jadi terulang lagi apa ya, yang udah dipelajari? Iya oh, ya kan. Bayangin kita ngetik, kita ngedesain, kita nge publish tuh kan kita baca ulang-ulang terus kan ya. Jadi yeah. Gimana nggak lengket gitu ya. Nah itulah, itu tuh benefit-benefit itu sih yang lebih anak apa Apalagi kita masih mahasiswa belajar gitu ya. Maksudnya, ya kita kan masih belajar gitu ya. Udah anak belajar, anak coba sampaikan ke orang dengan cara anak, dengan bahasa anak, nah itu ternyata bisa lebih melekat gitu buat anak. anak Itu itu bermanfaat juga sih buat anak kayak gitu. Hmm. Terus uh, tadi kan uh, ada kendala saja kayak kendalanya ada yang seorang salah paham, segala macam kan, hmm, saya hmm. uh, Contoh dari yang pernah antum, gitu, maksudnya yang pernah antum share, terus ternyata uh, orang jadi salah paham, jadi salah kaprah, gitu, sama kalimatnya, gitu. Nah, menarik juga. Ini pernah kejadian juga sama anak, gitu. Jadi anak pernah bahas suatu konten, itu ada satu orang aja sih, misalnya nggak banyak sejauh ini, hmm. karena nah, sebelum anak posting sesuatu, anak udah ngeliat dari berbagai sudut pandang, kira-kira ini aman atau enggak gitu. Cuman pernah nih, suatu kasus, uh, mungkin teman-teman kalau yang sering ngikutin akun dakwah pasti tahulah ya, model-model orang yang komentarnya tuh pedes gitu, tanda kutip gitu ya. Yeah. Jadi, seakan-akan dia tuh ahli lah gitu ya, dia bisa suka mendebat A, mendebat sana gitu ya, orang-orang yang suka model-model kayak gitu ada tuh. Pasti teman-teman juga tahulah lah ya model-model kayak gitu. Nah, uh, nah kemudian orang-orang uh, yang kayak gitu tuh pernah nge-DM mana gitu. Pernah nantangin lah istilahnya gitu. Terus ya nggak apa apa gitu ana juga karena anak yakin anak yang benar gitu posisinya anak itu anak benar anak udah pelajari anak udah ngeliat kitab-kitab ulama juga anak yakin itu anak dalam posisi benar singkat cerita model-model orang tadi yang di komentarnya ganas garang gitu hmm. anak telepon langsung anak karena nggak ana mau berbalas di komentar oh, kan ya karena itu gak ada anak rasa kalau kalau debat di komentar tuh gak ada hasil gitu nggak ada manfaatnya kalau yakin pikir benar ya langsung aja gitu saja iya gitu maksudnya kalau kita balasnya di komentar itu nggak maksimal kalau pertanyaan udah akhirnya anak coba telepon yuk kasih nomor telepon, anak telepon. Nah, di situ ternyata memang bukannya anak merendahkan atau apa, ternyata memang ini orang masih SMA, yang bahasa rapung belum ngerti, gitu. Oh. Cuman dia modal semangat, gitu. Makanya jadi di sini anak paham, ternyata orang-orang yang tanda kutip komentarnya pedas itu bukan orang yang berilmu, sih, gitu. Yang hmm. mungkin dia suka debat kusir itu bukan orang yang berilmu. Itu orang yang uh, semangatnya terlalu tinggi, gitu. Cuman kurang diiringi ilmu dan adab, gitu. Nah, akhirnya setelah hmm. anak ngobrol, dia minta maaf gitu oh ana nggak tahu ini gitu ana belum tahu ini gitu ternyata ini toh gitu dia hmm. itu masih ma SMA tingkat akhir dia akhirnya mau belajar gitu sama anak. gitu akhirnya dia mau nanya-nanya tentang madinah justru jadi kayak gitu jadi jadi kita kan kita jadi lembut gitu awalnya mau debat ana -ana ajak jadi. diskusi akhirnya uh, gitu jadi ya banyak model-model kayak gitu ada juga orang yang kedua dia bilang antum salah start gini-gini ana langsung nunjukin uh, sisi bukti anak, gitu ana langsung sumber, langsung diem gitu kan Pokoknya selagi kita bisa mempertanggungjawabkan konten kita, insya Allah aman sih gitu. Tapi itu sedikit sih, paling cuma 1-2 nah, lah dari sekian ribu gitu. gitu. Cuman ada, jarang juga ngeladenin model-model yang ngajak debat gitu. Karena ada, oh, kayak gini loh, modelnya kayak orang pertama tadi gitu. Biasanya ah. cuma jago-jago di kolom komentar yang <laughs> ngutip-ngutip. Gitu. Gitu. debat, ya ternyata ya udah. Ya, kita tahu, kita tahu kapasitasnya lagi. Gitu. Mending kita fokus ke hal-hal lain nah, yang lebih besar, yang lebih bermanfaat sih kalau menurut Anda gitu. Gitu. Nih, uh, pertanyaan terakhir, nih, Zat. Uh, point of view, antum gitu pandangan antum, kira-kira memungkinkan nggak sih kita nih ngebuat konten ya, dakwah Islam di internet yang well-known banget gitu, yang udah ya well-known banget gitu di kalangan masyarakat gitu, yang mungkin mainstream atau anti-mainstream juga gitu, Sat. Nah, konten ya, jadi maksudnya yang anda tangkap mungkin dari pertanyaan ini mungkin enggak sih kita bikin konten yang mana konten itu sebenarnya udah banyak tuh di masyarakat gitu maksudnya udah udah sering gitu gitu ya. itu kan sih maksudnya yang orang-orang nah. udah, oh, udah tahu gini oh, udah tahu gini nah menarik nih jadi yang perlu kita pahami setiap konten kita ada marketnya gitu itu hmm. itu kata kunci pertama jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ada orang yang mengambil manfaat dari itu Mau seribu orang bikin konten yang sama, seribu orang itu akan punya market masing-masing gitu. Akan ada yang mengambil faedah dari mereka gitu. Jadi jangan pernah kita berpikir, ketika gitu, kita membahas suatu pembahasan, kita berpikir, ah orang lain udah bahas ini nih. Orang lain udah banyak nih, enggak. Cara berpikir kita enggak kayak gitu. Kita buat aja gitu. Kita bikin maksimal uh, pembahasan itu, karena bakal tetap ada yang mengkonsumsi itu. Akan tetap ada tuh yang uh, mengambil faedah dari kita. Bisa jadi faedah faedah yang kita sampaikan belum ada di tempat orang lainnya nah, makan kayak gitu bisa jadi faedah yang kita sampaikan ini melengkapi faedah-faedah yang belum dia dapatkan di tempat lain kan gitu itu. Nah. jadi jadi bisa lebih ya udah kita sampaikan aja gitu bermanfaat yang penting tadi ya koridor-koridornya kita tahu yang kita sampaikan itu benar sesuai dengan dalil dengan pemahaman para sahabat terus istinbatnya benar gitu ya jangan tafsir diri sendiri enggak yang kita <laughs> <laughs> ya bener lah gitu ya harus Sesuai ada ya. datanya saja iya benar teliti nah. banget gitu sebelum yeah. kita publish ke yeah. orang gitu. yeah. kalau agama ngomong dalil kalau dunia ngomong data kan kira-kira hmm. nih Sad, ada nggak yang mau disampaikan gitu ke ya ke audiens gitu tentang microblogging yang bisa nambah semangat mereka gitu Sad? nah ini ya buat teman-teman semua ya jadi uh, ini pesan juga lah buat para pendengar di sini jadi Uh, santri itu spesial, ini antum tanamkan ini semua. Santri itu spesial. Ketika kita berbicara tentang santri, itu dahulu sebelum Indonesia merdeka, mereka, mereka lah yang banyak berjuang nih buat kemerdekaan Indonesia. Mereka lah yang uh, ibaratnya negara ini gitu. Jadi peran santri ini yang pengen saya katakan kan itu luar biasa gitu, perannya besar gitu. Nah. Antum-antum semua sebagai santri, antum harus tumbuhkan rasa bahwasanya antum itu spesial gitu, antum itu besar gitu. Nah, salah satu caranya antum berkontribusi adalah dengan berkarya gitu. Antum bayangin ya, antum udah belajar banyak hal nih di pondok. Antum belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, fikih, dan lain sebagainya. Itu semua sangat dibutuhkan sama masyarakat kita itu semua sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan-keadaan kita. Nah, antum sebagai santri jangan diem aja gitu. Hayo bergerak, hayo berkarya, ayo ciptakan sesuatu yang berdampak buat orang luas gitu. Mulai aja dari lingkungan terkecil, mulai saat ini. Jangan banyak alasan, jangan banyak ditunda. Mulai aja karena insya Allah ketika antum mulai bakal ada jalan yang membantu antum buat mencapai tujuan itu. Gitu. Itu ya. Jadi, uh, ayo berkarya buat teman-teman semua. Bismillah kita. Uh, kalau masing-masing dari kita punya mental yang sama, nih, mental memberikan manfaat buat orang lain, itu bayangin aja gitu ya. Betapa banyak warna-warna baru uh, yang bisa kita sebarkan lah di Indonesia gitu. Berapa banyak perbaikan-perbaikan yang bisa uh, kita lakukan. Walaupun dalam konteks kecil gitu ya, kita belum ngomong konteks negara gitu, teman kita kan bisa memulai dari hal yang kecil. Itu yaitu uh, nasihatannya buat para santri. Kemudian buat uh, para pendengar secara umum, mungkin ada juga uh, pendengar bukan dari kalangan santri, Nah, nasihatannya yang pertama ilmu gitu ya belajar gitu belajar itu bener-bener uh, tulus karena Allah jangan uh, sampai belajar karena konten karena nanti udah terjun di dunia konten kreator biasanya salahnya tuh ada ada niat melenceng oh belajar buat konten selanjutnya enggak jadi yeah. bener pastikan uh, belajar buat bener-bener uh, lah ya belajar kemudian kedua amal apa yang udah kita pelajari itu jangan langsung kita share kita amalin dulu gitu kita praktekkan lah jangan sampai kita jadi lilin yang menerangi sekitar tapi membakar diri sendiri kan gitu yang ketiga kita dakwahkan, lah ya. Kita dakwahkan dengan cara yang terbaik, dengan lembut, dengan santun, dengan tegas, gitu ya. Jadi, kita padukan, lah itu semua. yang keempat, sabar, gitu ya. Sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, sabar ketika berdakwah, dan itulah uh, kunci kesuksesan anak, anak fikir, gitu ya. Bola, Berarti, memang saja uh, berdakwah di internet, ya, terutama di sosmed, nih, itu bisa menjadi. Pandangan masa depan, ya, pandangan masa depan dakwah Islam, iya, oh, yeah. hmm. dan juga dengan, da line. dengan dakwah ini, kita juga bisa ngasih banyak hikmah, meskipun hanya melalui media, gitu kan? Juga, soalnya yeah, you know. orang zaman sekarang kan uh, beda ya, sama orang zaman dulu, kalau orang zaman dulu kan yeah. semangat banget gitu mau belajar, kita datangi mm. gurunya, kan? Kalau orang sekarang mm. kan, pengennya ya udah duduk aja, yang datang ke kita gitu ya. Mm terus juga dengan mikro dengan cara micro ini eh, apa yang ingin kita sampaikan itu juga lebih mudah dan dapat diakses semua orang gitu. Iya. makanya masa depan dakwah kita nih nggak bakal terlepas dari masa depan internet gitu ya. Semakin mudah akses informasi justru itu jadi uh, peluang nih. Semakin mudahnya akses belajar kan gitu. Hmm. Kitalah uh, daripada kita jadi penikmat saja. Daripada kita cuma scrolling, scrolling gak jelas, mending kita jadi orang yang berkontribusi nih buat memberikan manfaat, kan? Gitu, jadi iya. lebih berfaedah hari-hari kita. Lebih mending jadi memberi daripada menerima saja. Iya, tentu kita ini sesuai kapasitas kita, gitu ya. Iya. Dan juga, ini, ini lebih mudah, lebih mempermudah orang untuk mempelajari hal hal agama, gitu ya. Iya, Memahami iya. hal hal agama. Bisa, bisa jadi, jadi dia gak, gak, tidak mengerti sesuatu dia taunya itu dari kita bayangin ya gitu. jadi iya. dapat faedah, dapat ilmu tuh Mbak Daulah melalui perantara kita kan gitu. Alhamdulillah nih ya banyak banget sih faedah yang bisa kita ambil nih dari obrolan malam ini ya Alhamdulillah. dan ana pengen ngucapin saat, uh, terima kasih banyak saat saya udah hadir loh di di podcast Mini Kita ini, Zatnya Alhamdulillah, Anda juga ngucapin terima kasih ya. Udah diundang, semoga acara-acara ini bisa dilanjutkan karena ini salah satu cara untuk kita bertukar ide, bertukar pengalaman, jadi sehingga lebih banyak faedah lah yang bisa didapatkan para pendengar. Kan gitu ya? Iya, Sekali lagi, nih, ini <laughs> kita soalnya senang banget, Nizar. Maksudnya bisa loh ngundang orang yang masya Allah lah, gitu yang... Alhamdulillah yang apa bisa kita jadikan apa ya figure buat kita gitu Zat. Hmm. Jazakumullah khan kasiron Zat Zat Farhan Fadlallah Syah yang udah mau banget repot-repot nih datang ngobrol bareng kita gini Zat di malam hari ini. Mungkin itu dulu Zat ya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya kita mungkin bakal ngundang lagi Zat. Oke okay, siap, insya Allah. Semoga apa yang ana sampaikan bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua, uh, bisa diamalkan, bisa menginspirasi dan ana tentu uh, apa yang ana sampaikan tidak sepenuhnya benar gitu ya. Mungkin ada yang tercampur dengan opini pribadi ana. Mungkin itu bisa uh, mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang sekiranya keliru atau uh, tidak berkenan gitu ya mungkin anda minta maaf uh, terhadap apa-apa yang -apa, mungkin yang ana sampaikan sekiranya ada kesalahan gitu ya. Kita bisa ngobrol di lain waktu lagi ya, insya Allah. Insya Allah. <laughs> Uh, mungkin ini aja kali saat yang ya karena juga waktu terbatas sih, ya Sada ya yeah, yeah. waktu terbatas juga mungkin hanya sampai sini dulu perbicaraan kita set sekaligus set oh Allah khairan wa barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa